Jangan pernah tanya tahu peduli, karena bukan pertemuan. Sampai kapan seterus begini Cukup sudah hati dikulukai Jangan pernah mau tanya tahu, berdiri. Karena bukan pertama karena ku bikin sakit Mas sampai kapan seterus begini Cukup sudah hati ini ku